أشهد لا إله إلا الله وإحبابنا شريكا شهادة قيد بها نياتا وأشهد أن رحمنا أكبر ورسول سيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum Muslimin dan Muslimat jemaah solat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. <tuh> Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala karunia dan nikmatnya, termasuk pada maghrib ini kita telah menunaikan salah satu Ibadah yang agung yang merupakan rahmat untuk kita semua Salat maghrib secara berjamaah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima dari amalan ibadah kita semua Menjadikannya sebagai hal yang selalu Mendekatkan diri kita kepada Allah Diterima di sisinya Dan menjadikan sebab kita Dimuliakan dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan saya berterima kasih kepada pihak Tarmir Masjid atas kesempatan yang telah diberikan dan kepada seluruh hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat atas kesediaannya untuk kita bersama-sama mendengarkan sebuah tema pembahasan terkait dengan pelipur duka dan pelubur lara yang saya angkat InsyaAllah allah dari sebuah hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dan Ini hadith yang sangat agung hadith yang kandungannya Sangat berharga sekali Yang di dalamnya seorang itu Bisa mendapatkan berbagai solusi Yang akan menghilangkan gundah gulananya Melubur dari kesedihannya Dan menghilangkan dari duka dan laranya Rasulullah SAW bersabda Qad. Jika asabahu Tidak ada seorang hamba pun yang ketika tertimpa gunda gulana atau tertimpa kesedihan, lalu dia membaca doa ini. Apa doanya? Nabi sebut dulu doanya. Setelah itu beliau sebutkan keutamanya. Apa doanya Allahumma inni abduka Wabunu abdika Wabunu amatik Nasiyati biadik Madin fiyah hukmuk Adlun fiyah kada'uk Asaluka bi ismin min huwala Sammaita bihi nafsak Atau anzaltahu Fi kitabik au anlamtahu Ahadan min khalqik Atau istaatharta bihi Fi ilmi al-ghaibi indak Antaja ala al-qur'ana Raviyak qalbi wa nurasadri wa jala'a husni wa dahaba nah, itu doanya, doanya agak panjang ya tapi insya Allah insyaallah bersama dengan penjelasan tentang mana doa ini kita akan bisa menghafal dari doa yang agung ini kata nabi tidaklah seorang hamba ketika dia ditimpa oleh gunda atau kesedihan dia baca doa ini illa adhaballahu hamma. Kecuali Allah akan hilangkan gunda-gundanya, wa abdalahu makana husniki farhan. Allah akan ganti di tempat kesedihannya itu diganti dengan kegembiraan, diganti dengan kegembiraan. Maka para sahabat berkata, Ya Rasulullah, yang bagilana anda taatilmu haulail kalimat. Ya Rasulullah, bukankah sepantasnya kita mempelajari makna Kalimat-kalimat doa yang agung ini Kata Nabi SAW Ajal Yang bagi liman sami'ahunna Ayyata'allamahunna Kata Nabi SAW Benar Sudah sepantasnya Bagi siapa yang mendengarkan doa ini Agar supaya mereka mempelajarinya Dia mempelajari dari doa ini Ya jadi kita duduk di sini menjalankan pesan Nabi SAW supaya kita mempelajari kandungan dari doa ini Doa ini kita perlukan di segala waktu di kehidupan kita Namanya kehidupan yang terus bergulir berjalan tanpa henti Ada batasannya ada akhirnya semuanya kita akan kembali kepada Allah dan namanya kehidupan pasti ada ujian dan cobaannya. Agar ada rintangan-rintangan, kerikil-kerikil tajam berserakan di jalannya, ada berbagai lubang-lubang, kadang ada kesedihan, ada gundah gulana. Maka ini doa sangat bermanfaat sekali untuk seorang hamba. Karena itu kata Nabi Sallallahu Sallam. Sudah sepantasnya bagi siapa yang mendengarkan kalimat-kalimat doa ini Untuk mempelajarinya Untuk mempelajarinya Dan ini Kalimat dari doa Terdapat di dalamnya hal yang Bisa melebur kedukaan seorang hamba Menghilangkan dari gunda kesedihannya dan laranya di awal doa ini Rasulullah Sallallahu Sallam mengajarkan Allahumma inni abduka Ya Allah Allahumma artinya Ya Allah Inni abduk Sesungguhnya saya ini adalah hambaMu. Wa benu abdik putra dari hambaMu. Wa benu amatik putra dari hamba perempuanMu. Ya, kita semua ada ayah, ada ibu kan begitu. Ayah dan ibu kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi yang berdoa adalah hamba Allah, ayah dan ibunya juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya berdoa. Yang diajarkan ini doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu sendiri itu adalah hal yang menghilangkan gundagulana seorang hamba dan menghilangkan kesedihannya. Ketika dia dihimpit sesuatu, diberi jalan yang sangat mudah di dalam syariat, dia menadahkan tangannya kepada Allah, dia berdoa kepadanya. Maka akan dihilangkan dari gundagulana ya. Diberikan dari apa yang dia minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni Innī qarīb ujību da'wata dā'in idhā da'ān Apabila hamba-hambaku bertanya tentang Aku maka katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka bahawa Aku Maha dekat Aku kabulkan doa yang orang yang berdoa kepada aku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa qāla rabbukum ud'ū Dan Rabb kalian berkata berdoalah kalian kepada aku pasti aku akan kabulkan doa kalian apalagi kalau doa itu berasal dari orang yang terjepit orang yang sedang ditimpa kesusahan jangankan seorang muslim orang kafir pun kalau dia ditimpa kesusahan begitu dia berdoa Allah akan terima doanya karena Allah berfirman ammayujibul mubtara idaa baa Siapa yang mampu menjawab doa orang yang terdesak kalau dia berdoa kepada Allah. Maksudnya hanya Allah yang mampu untuk hal itu. Nah, ini pengabaran. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, kaum musyrikin itu, kalau mereka di tengah lautan, mendapatkan badai, kaum musyrikin di masa Nabi itu, mereka berdoa hanya kepada Allah. Kalau sedang tertimpa musibah. Lupa semua kesyirikannya. Dia lupa berhala-berhalanya. Dia lupa sembahan-sembahannya selain daripada Allah. Iya. Wa <tik> idza massakumud fil bahri dhal lamantad'una illa iyyah. Apabila kalian ditimpa oleh bahaya di tengah lautan, maka hilang tersesat segala yang kalian ibadahi, yang kalian berdoa kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kecuali hanya kepada Allah, subhanahu wa ta'ala saya. Ini luar biasa ya. Ini kaum musyrikin di masa siapa? Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tertimpa musibah dan malapetaka, mereka ikhlas doa hanya kepada Allah. Tapi subhanallah, kaum musyrikin di zaman Nau, beda lagi. Malah kalau tertimpa musibah, semakin gencar berdoa kepada selain Allah. Ya. Dan ini kita saksikan. Kita lihat dengan mata kepala kita. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah, bukannya berdoa kepada Allah. Dia sebutkan Syekh fulannya, Habib fulannya, si ini fulan dan si itu fulan. Maka bagaimana tidak tertimpa gundang gulannya yang hebat. Karena dia bergantungnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ajari, seorang itu kalau tertimpa gudah-gulanan, baca doa. Ini dasarnya, seorang berdoa. Kemudian yang kedua, dari hal yang melubur duka dan menghilangkan kesedihan seorang hamba, seorang hamba itu selalu menampakkan kefakirannya kepada Allah selalu dia tampakkan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Jangan dia berdoa seakan-akan dia itu maha kaya dan enggak perlu kepada Allah. Dia memohon, Seakan-akan dia ini orang yang tidak perlu dibantu. Tapi kalau seorang mengadukan kefakiran diri ya, akhirnya menyebabkan keadaannya lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika beliau melakukan perjalanan lari dari kejaran Firaun setelah meninju orang mati tanpa sengaja, akhirnya Nabi Musa lari ke Aram Madian. Di tengah jalan Nabi Musa berkata, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Wahai Rabbku, sesungguhnya saya ini sangat fakir, sangat miskin sekali terhadap kebaikan yang datang dari sisimu dia keluhkan keadaannya kepada Allah Seorang itu kalau dia mengeluhkan keadaannya kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta Sangat senang Mendengarkan doanya ya. mengabulkan permohonannya Nabi Ayub alaihi salam Dikatakan di dalam Al-Quran Wa ayyubah itnada rabbahu anni massani abdur Wa anta arhamul rahimin Nabi Ayub alaihi salam ketika beliau bermohon kepada Allah berdoa kepada Dia Ya Allah saya telah ditimpa oleh kesusahan beliau kena ujian penyakit yang hebat menimpa seluruh tubuhnya kecuali sandang hatinya belasan tahun Ya Allah saya telah ditimpa kesusahan dia keluhkan keadaannya kepada siapa? kepada Allah bukan kepada makhluk tetapi kepada kepada Allah di belakangnya ada keyakinan dan engkau ya Allah adalah yang Maha perahmat dari seluruh yang merahmati engkau yang Maha perahmat di antara seluruh yang merahmati ya ini semakin seorang itu mengadukan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka semakin indah terasa kehidupan dia akan gampang hilang gunda ya. karena itu kalau seorang ada kesedihan dia tidak usah terlalu banyak bercerita kepada manusia ya menyampaikannya kepada orang makhluk itu tidak ada solusi yang memiliki solusi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dia, dialah yang menyingkap kesusahan-kesusahan dialah yang mengangkat segala kesedihan dan di tangannya lah segala kekuasaan di langit dan di bumi kalau seorang hamba bergantung kepadanya mengadukan perkaranya kepada Allah maka ini suatu penubur duka dan pelipur lara yang sangat hebat kemudian dari doa ini Allahumma inni duka. Ya Allah sesungguhnya saya ini adalah seorang hambamu Wabu no abedi, wabu amatik, juga merupakan putra dari hamba laki-laki mu dan hamba perempuan mu. Berserah diri, yang ketiga ada namanya, dia bersandar penuh kepada Allah, bertawakal kepada Dia. Ini hal yang ketiga, yang menghilangkan gundagulana, menghilangkan kesedihan dan kedukaan. Apabila seorang hamba itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Tawakal itu adalah dia sandarkan segala urusan dan perkaranya hanya kepada Allah. Dan dia menjalani sebab-sebab. Dia mengambil sebab. Itu yang dikatakan tawakal. Kalau seorang misalnya ingin sembuh Bagaimana tawakal? Kalau dia sakit, pertama diserahkan penyakitnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mengambil sebab sembuh, dia berobat, minum obat. Ini disebut dengan nama apa? Tawakal. Bagaimana seorang bertawakal dalam mencari rezeki? Dia sandarkan arusannya kepada Allah. Kemudian dia profesional di dalam mencari rezeki tersebut. Ya. Jadi jangan berkata tawakal kepada Allah Mencari rezeki Dia cuma duduk-duduk saja Tidak kemana-mana e Itu namanya Tidak bertawakal. Allah sudah menjadikan kehidupan ini Ada sebab-sebab yang kita jalani Allah maha mampu Menyelamatkan Nabi Nuh salam. Dan kaumnya Anda perlu bikin perahu Allah maha mampu menyelamatkan mereka Dari banjir tapi kenapa Nabi Nuh diperintah membuat perahu karena itu adalah sebab untuk selamat itu dibuat oleh Allah berjalan di dalam kehidupan Iya. ketika Maryam akan melahirkan diperintah untuk melahirkan di bawah pohon kurma dan diperintah menggerakkan dahan kurma itu supaya berjatuhan buah-buah kurma yang masih basah ruta kenapa diperintah menggerakkan Padahal Allah maha mampu. Rezki itu langsung turun di depannya. Ini sudah merupakan ketentuan Allah di tengah makhluknya. Harus mengambil sebab. Harus mengambil sebab. Jadi tawakal itu bersandar kepada Allah. Dan menjalani sebab-sebab. Itu -sebab. yang disebut dengan tawakkal. Siapa yang bertawakal kepada Allah. Maka Allah telah menjamin. Wama iya tawakkal ala Allahi fahu hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah Allah yang mencukupinya. Dialah Allah yang mencukupinya. Ia. Maka ini doa sudah mengandung makna tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di kelanjutan doa dikatakan nasiyati biyadik ubun-ubunku ya Allah berada di tanganmu. Ia. Ia. Ubun berada di tanganmu ini mengandung berbagai mana mana yang pertama dia tunjukkan kefakirannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bodi ini hamba lemah selalu bergantung kepadanya fakir tidak memiliki apa-apa Iya. Kalau dia di kondisi yang seperti ini maka ini menunjukkan ketinggiannya di dalam penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu yang fakir kepada Allah. Dan dialah Allah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Wa ma آل Tidak ada makhluk yang melata kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Wa ma min Tidak ada satu makhluk melata pun kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dia tunjukkan kefakirannya kepada Allah. Ia. Dia tunjukkan kefakirannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sebab pokok yang memberikan ketenangan di hati seorang muslim dan Muslimah. Kalau dia ada gundah gulana dan kesedihan pasti akan hilang dengan hal tersebut nasiyati biyadik ubun-ubun ku berada di tanganmu ya Allah kapan engkau mencabutnya engkau maha mampu untuk hal tersebut kapan engkau memberi kesempatan untuk tetap hidup itu semua di tanganmu ini dua sebab yang lain dua pelipur duka dan lara yang lainnya yang pertama adalah banyak mengingat kematian dan yang kedua selalu mengingat bahawa kehidupan akhirat itulah yang paling utama kehidupan akhirat itulah yang paling utama dan kesanalah kita semua akan berarah Jadi ya, ketika dia tahu bahawa ubun-ubunnya di tangan Allah akan ringan segala sesuatu kerana dia mengerti bahawa dirinya akan meninggal tidak akan kekal Ya, kalau tidak meninggal hari ini dia akan meninggal di hari esok hari rusak akan datang nanti ajalnya kalau dia tidak meninggal di kondisi tidur dia akan meninggal di kondisi berdiri kalau dia tidak meninggal di kondisi sehat dia meninggal di kondisi sakit beraneka ragam cara manusia itu meninggal dan kematian itu cuma satu semuanya akan merasakannya kun nulafsin da'i katun maut summa ilayna turja'un setiap jiwa akan merasakan kematian dan kalian semua akan kembali kepada kami. Aida takunu yudrikumul maut walaupun timfiruji musyiyadah dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di tengah benteng yang sangat kokoh. Maka ini kalau diingat oleh seorang hamba ini akan mengindahkan kehidupannya, akan melebur dari duka dan gunda gunananya. Iya, kerana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersebab dah min dikri hadi min lezzat. Perbanyaklah dari mengingat kematian, Kerana kematian ini tidaklah diingat pada hal yang sempit, kecuali dia perlapang yang sempit itu. Dan tidaklah kematian ini diingat pada hal yang sedikit, kecuali yang sedikit ini menjadi banyak. Kecuali yang sedikit ini menjadi banyak. Iya. Dan ini yang membuat kehidupan seorang hamba itu akan menjadi indah. Dia akan terus berjalan dengan cepat. Sebab dia tahu kesempatannya itu terbatas. Umurnya itu sudah ditentukan. Jadi dia tidak gunakan dengan maksimal, maka dia sendiri yang merugi. Karena itu seorang muslim dan Muslimah yang mengenal hakikat ini, dia akan berlari dengan segera. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa firru ila Allah berlarilah kalian semua menuju kepada Allah dan Allah perintah kepada kaum mukminin dan mukminat wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin ardha as wal ardh wa'idat lil muttaqin bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari rob kalian dan sorga hamparannya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Allah mensifatkan para Nabi dan para Rasul Innahum kanu yusari'una fil khairat Sungguhnya para Nabi dan para Rasul itu Mereka bersegera di atas kebaikan Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya Kenapa engkau terlalu cepat datang ke Bukit Tur wahai Nabi Musa Maka Nabi Musa menjawab tu Rabbi Saya bersegera kepada engkau wahai robku Supaya engkau riba kepada aku padaku. Ini kehidupan para nabi, para rasul, orang-orang salih, kaum mukminin Demikian bersegera. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menghargai nikmat, Tahu kesempatan. Iya. Maka ini, ia mengobati luka dan bisa menghindangkan gula-gula. Seorang banyak mengingat kematian. Kemudian, yang kelima tadi, adalah dia selalu Mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dunia ini sementara, dunia ini sementara, dibaratkan di dalam Al-Quran seperti air. Wa dari balaum matalal hayatin dunya kama in minas sama. Buat perumpamaan untuk mereka, kehidupan dunia itu seperti air kami turunkan dari langit. Air itu bagaimana? Air itu tidak pernah tetap. Ya, kalau di atas suatu tidak tetap. Air itu selalu berubah-ubah. Itu dunia. Dunia itu tidak tetap. Selalu berubah-ubah. Dunia itu paling tidak setia. Iya. Paling tidak setia. Dia bisa ikut kemana saya. Bisa ikut kemana saya. Dunia itu cepat menguap. Bisa segera hilang. Itulah kehidupan dunia. Dibuat seperti itu dibuat seperti itu dan diperumpamakan seperti air sebab air ini kalau di tangan tidak ada masalah tapi kalau kita yang berada di dalam air kita akan binasa demikian pula dunia kalau dunia itu ada di dalam hati itu membinasakan kita tapi kalau dunia cuma di tangan itu tidak masalah tidak, memperma, tidak dipermasalahkan iya maka selalu disebutkan di dalam Al-Quran wal akhiratu. Khairul minal ula. Wal wa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih lebih kekal. Ya. maka kalau dia selalu mengingat kehidupan akhiratnya akan ringan masalah dunia ringan masalah dunia dia tertimpa ujian dia ingat ini cobaan dia harus bersabar supaya beruntung di akhirat akan ringan dunia itu akan ringan dari dunia tersebut Iya, maka ini dari pokok-pokok yang membuat seorang hamba itu bisa menghilangkan duka dan melucur dari lara yang menimpa dirinya. Ini kelanjutan doa nasiyati biadik. Saya ulangi dari awal ya. Allahumma ini abeduka, wabedu abedika, wabedu amatika, nasiyati biadik, nasiyati biadik. Ubun-ubunku berada di tanganmu, Ya Allah. Iya. Kemudian kelacutan doa. Ma din fiya Sudah berlaku, sudah berjalan di atasku. Hukum engkau, Ya Allah. Ini hukum Allah. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala mengalir berjalan di atas kita. Tidak ada yang bisa merubahnya. La mu'akki balih hukmih. Tidak ada yang bisa meneritik, merubah, ataupun menentang dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah itu ada dua. Hukum Allah ada berapa? Ada dua. Yang pertama namanya hukum qadari. Hukum Allah bermakna ketentuannya takdirnya. Apa yang Allah, apa yang telah Allah takdirkan, apa yang Allah telah gariskan, itu adalah hukum Allah. Tidak berubah. Dan segala yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ditakdirkan sebelum kita lahir. Bahkan sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda, "Katab Allah maqadir al-khalaiq bi 50.000 al sana qabla yakhluq as-samawati wal-ard bi 60.000 sana wa kana arshuha lal-ma." Allah telah mencatat takdir-takdir makhluk ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'alanh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda, "Awwala khalaq Allah al-qalam wa qala Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Tulis." Ketentuan dan takdir. Maka pena berkata, Ya Allah, apa yang saya tulis? Maka Allahfirman, Untuk bimahuwa kain ilaiyomil kiamat, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka Fajarabi bimahuwa kain ilaiyomil kiamat. Pena pun menulis segala yang terjadi pada hari kiamat. Kita semua berada di masjid ini, duduk di masjid ini. Ada yang dalam keadaan duduk serius, bersandar dengan kelututnya, ada yang bersandar ke belakang ada yang memegang HP-nya ada yang perhatian dengan serius ada yang ngantuk-ngantuk ada yang pikirannya ke majlis ada yang mengikir keluar, itu semuanya tertulis di dalam takdir dan catatan Allah subhanahu wa ta'ala iya kalau seorang mengetahui semuanya sudah ditakdirkan akan ringan kehidupan dunia itu lezat keimanan itu kerana itu Dikatakan di dalam hadis, inna kalim tajidat tak amal iman, hatta tak alamah. Annama asab kalamiya kuliuqtiad, ak, wannama akta kalamiya kuliu sibay. Engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman, tidak akan merasakan lezatnya iman sampai kamu mengetahui bahawa takdir yang Allah tetapkan luput tidak menimpamu tidak mungkin itu akan mengenaimu dan apa yang Allah takdirkan akan menimpamu Tidak mungkin itu meleset darimu Kalau Allah sudah takdirkan sesuatu Siapa yang bisa merubahnya? Iya Kerana itu keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ini dari pokok perkara Yang bisa membesarkan hati seorang mukmin dan mukminah, Bisa menguatkan hatinya Kerana itu orang yang beriman kepada takdir dia adalah orang yang lebih pemberani daripada yang lainnya Orang yang beriman kepada takdir Dia bisa menjadi orang yang lebih dermawan daripada yang lainnya Orang yang beriman kepada takdir Dia bisa menjadi orang yang paling bersemangat di dalam kehidupannya Orang yang beriman kepada takdir Dia bisa menjadi orang yang paling kuat di dalam kehidupannya Iya Karena itu Subhanallah Kita diajari dalam doa ini ma'din fiya hukumuk berlaku di atasku ya Allah hukummu jadi hukum yang pertama namanya hukum apa qadari ketentuan takdir Allah hukum yang kedua namanya hukum syar'i i. hukum syar'i i. hukum yang terkait dengan syariat-syariat Allah perintah Allah inilah agama ini diutus kepada kita seorang rasul yang mulia bukan rasul sembarangan yang diutus kepada kita umat islam penutup para nabi dan para rasul umatnya adalah umat yang terbaik memang betul umat yang paling terakhir datangnya umat ke 70 tapi umat islam ini adalah umat yang paling pertama masuk sorga tidak ada satu umat pun yang masuk sorga sebelum umat nabi muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk sorga telah diturunkan kepada kita kitab suci yang mengandung kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab ini adalah penutup sebulu kitab dan menghapus hukum kitab-kitab yang telah berlalu. Itulah Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Terdapat di dalamnya syariat, penuh dengan keindahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan hikmah. Inilah agama kita, agama Islam. Maka seorang hamba juga menyadari bahwa hukum Allah berlaku padanya dia terikat jangan ada yang mengangka bahwa dia dihidup di dunia ini bebas ada sebagian orang tidak tahu bagaimana cara berpikirnya saya ingin bebas ya biarkan saya berbuat dosa saya ingin saya Ya masa kalau orang berbuat dosa di rumahnya dilarang juga ya. tidak ada kebebasan di atas muka bumi ini di atas muka bumi ini adalah penghambaan, perbudakan. Kalau dia bukan hamba Allah, berarti dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Pilih saja, mau jadi hamba siapa? Kalau dia berkata bebas, itu bebas dari apa? Ya. Dia menganggap dirinya bebas dari syariat Allah, tapi hakikatnya dia adalah budak syaitan. Budak dirinya sendiri. Karena itu kata para ulama, هَا رَبُوا مِنَ الرِّكِّ الَّذِي خُلِكُوا لَهُ فَبُولُوا بِرِكِّ الْأَنفُسِ وَالشَّيْطَانِ mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta untuknya yaitu berhambak kepada Allah Akhirnya kena musibah menjadi hamba syaitan dan hamba dirinya sendiri Menjadi hamba syaitan dan hamba dirinya sendiri Maka tidak ada kehebasan di kehidupan dunia ini Yang adalah penghambaan Karena itu seorang muslim dia menghamba terikat dengan tuntunan dan syariat Seluruh Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk hal ini untuk menerangkan tentang agama dan syariat agama yang menyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya Allah berfirman barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menempuh jalannya ke akhirat itu ada jalannya itulah yang ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul dan dia adalah seorang mu'min dia kenal siapa Allah beriman kepada dia maka mereka inilah orang-orang yang usahanya selalu disyukuri orang-orang yang usahanya selalu mendapat kebaikan baik jadi katakan ma'adhim fiyya hukmu hukumu ya Allah berlaku padaku adlun fiyya qabauk kelanjutan doa adlun fiyya qabauk ketentuanmu ya Allah adalah maha adil terhadapku kalau Allah subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu, menetdirkan sesuatu, maka hukum Allah itu adalah maha adil. Kalau Allah memberi, itu kerana keutamaan dan karunia-Nya. Kalau Allah menahan, tidak memberi, itu adalah kerana keadilannya dan kerana hikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Dijadikan Al-Quran ini penuh dengan keadilan. Watanat kalimatu Robbi ka sidokanu telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu. penuh dengan kejujuran dan keadilan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menegakkan keadilan. Karena itu ada yang pernah berkata kepada beliau, Ya Muhammad adil. Wahai Nabi Muhammad berlaku adil Kata beliau, Wahai laka. Pemahamah adil ialah dalamnya pun adil. Kata beliau, Betapa cerakanya kamu. Kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil? Maka beliau diutus dengan hal ini. Maka seorang Muslim dia selalu menampakkan dirinya tunduk kepada Syariat Allah dan dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil di dalam ketentuannya. Adlun fi qadhangk. Ini dari awal doa ya. Allahumma inni aminuka, wa benu aminika, wa benu amatika, nasiyati biadik. Malin fiyah hukmuk, adalun fiyah kudam. Ini semuanya kalimat-kalimat dia gambarkan tentang kondisi diri. Ya Allah sesungguhnya saya adalah budakMu, putra dari budak laki-laki dan budak perempuanMu. Ya Allah ubun-ubunku berada di tanganMu, hukumMu berlaku terhadapku, ketentuanMu sangat adil padaku. Barulah dia bermohon. Ya Allahumma inni as'alukah Ya Allah sesungguhnya saya memohon kepadaMu, bikul ismin dengan seluruh nama yang merupakan nama namamu Ini namanya bermohon dengan nama Asmaul Husna. Ya, dah ingat Asmaul Husna itu apabila seseorang memahaminya, mengertiakan kandungannya, maka ini adalah sumber kebahagiaan di dalam hidup. Tidak ada kata bahagia yang lebih besar dan lebih dahsyat melebihi seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya semakin seorang mengenal Allah nama-nama dan sifat-sifatnya maka dia akan menjadi semakin baik dan semakin tinggi derajatnya iya Allah berfirman: firman al asma'ul khusna pad'uuhu biha milik Allah lah nama-nama yang maha khusna maka berdo'alah kalian dengannya dan di sini kehebatan doa ini. Dia bermohon kepada Allah bukan dengan satu nama saya. Bukan dengan dua nama. Bukan dengan 99 nama saya. Karena asmaul husna itu tidak terbatas 99. 99 itu yang kita tahu. Yang berada di sisi Allah ada lagi yang lainnya. Ini kita diajari bermohon dengan nama Allah hal yang hebat sekali. Ya Allah saya bermohon kepadamu. Dengan segala nama yang merupakan milikmu, <tuk> Anzal Ta'hufi Kitabik yang engkau turunkan di dalam kitabmu, Al Alam Ta'hu Ahad dan Mil atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, Awista Asfar Tadihiil Mil Ghaib di Indah atau engkau jadikan nama ini khusus di sisi mu diilmu gaibmu. Ada nama-nama? Itu hanya Allah simpan di sisi. Ia ya. kerana itu nanti pada hari kiamat ketika manusia berkumpul di pada mahsyar dan manusia menanti di pada mahsyar itu penantian yang sangat dahsyat matahari dekatkan di atas kepala hanya sejarak satu jengkal saya ya, dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah makna riwayat manusia semuanya berkeringat satu harinya seperti 50 ribu tahun eh masyaallah Allah kita 12 jam saja di bawah terik matahari luar biasa ya bisa mati kita matahari sedemikian jauh hari kiamat itu matahari dekatkan di atas kepala hanya sejengkal. satu hari seperti 50 ribu tahun ha? manusia berkeringat sesuai dengan amalannya ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya ada yang sampai ke lututnya ada yang sampai ke pinggangnya ada yang sampai ke lehernya ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya dahsyatnya hari itu Manusia pun datang kepada para nabi dan para rasul. Meminta kepada para nabi dan para rasul supaya memohon kepada Allah. Agar supaya hisap disegerakan. Ini kan baru penantian. Belum datang hisap. Semua nabi dan rasul menolak. Apa mereka katakan? Nafsi, nafsi. Syekhnya memikirkan diriku dan diriku. Allah pada hari ini murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Tidak pernah murka sebelumnya seperti itu. Dan tidak akan murka setelahnya seperti itu. Datanglah kalian kepada Nabi yang lain Semua Nabi berucap seperti itu Kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallam Beliau lah yang berkata ana laha, ana laha. Memang saya yang diperuntukkan untuk itu Saya yang diperuntukkan untuk meminta itu Maka datanglah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ke arsy Allah subhanahu wa ta'ala Lalu beliau bersungkur sujud ah, Di situ dibukakan untuk beliau mahamid, pujian-pujian Kata Nabi hari ini sebelum pandai mengucapkannya Pujian-pujian ini. Pujian yang terhebat itu kalau menyebut asma'ul husna. Dan Nabi belum bisa mengucapkan di hari ini. Ya. Jadi di hari kiamat dibukakan. Karena itu ada nama-nama mungkin disimpan. Tersimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Belum diajarkan kepada makhluk. Jadi kita memohon kepada Allah dengan seluruh nama-namanya. Apa yang kita mohon? Ini baru disebut doanya, permintaannya. Ya karena itu disunnahkan pada doa, apabila seorang itu ingin berdoa, dia menyebut dari asma'ul husna yang mencocoki doanya. Dia meminta rezeki, dia berkata, Ya Razak, Ya Karim, Ya wasi, Ya Manan. Nah, itu nama-nama kan terkait dengan rezeki. Ya Allah, yang Maha Memberi Rezeki, Ya Allah, yang Maha Lapang, Ya Allah, yang Maha Dermawan, Ya Allah, yang Maha Memberi Anugerah. Dia ingin bertobat, dia menyebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tawwab, Ya Ghafur, Ya Sittir. Ya Allah yang maha merahmati, yang maha mengasihi, yang maha memberi taubat, yang maha memberi ampunan, yang maha menutupi aib, menutupi dosa. Dia sebut dari nama-nama Allah yang mencocoki apa? Mencocoki doanya. Ya. Jelas ya? Ada nama-nama yang aku, ya hayu, ya qayyum, ya, ya Allah yang maha hidup, yang maha yang maha tegak dengan sendirinya. Ini luar biasa ya kalau diucapkan di berbagai keadaan. Ya, apalagi di kondisi seorang terhimpin. Allahu Allahu Rabbi La usyriku bihi syia Allah Allah Dia adalah Rabbu Ini tiga dua nama Nama Allah dan nama Ar-Rab Allah Allah adalah Rabbu Aku tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali terhadapnya Ini doa diajarkan oleh Nabi Kalau seorang terhimpit oleh masalah apapun Baca doa itu ya. Ini penyebutan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kita diajari dengan hal itu apa yang diminta dengan menyebut asmaul husna ini? Antaja'alal qur'ana rabi'a palbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai persemian hatiku. Tahu musim semi? Pernah lihat? Pernah dengar musim semi ya? Eh? Setelah kering, kemudian tumbuhan itu tumbuh, itu musim semi. Jadikanlah Al-Quran persemian hatiku yang menumbuhkan, menghidupkan hatiku. Wanura sodiri, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dadaku. Ya, wajallah ahazni dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai pelubur kesedihanku, yang menyirnakan kesedihanku. Wadahah bahami dan jadikan Al-Quran sebagai hal yang menghilangkan, hal yang melipur dari gundagulanak. Nah, Di sini terdapat keagungan Al-Quran, terdapat keagungan Al-Quran. Dari pokok perkara, siapa yang berpegang dengannya, mempelajarinya, selalu tadarkur terhadap kandungannya, banyak membacanya, menghafalnya, dia pakai untuk solat, diajarkan kepada manusia, maka ini adalah orang yang terhebat dan terbaik. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Khairu Kumanta Al Qur'an Wa Al Lam". Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. Dan terakhir di hari dikatakan, siapa yang membaca doa itu? Maka Allah jamin. Rasulullah jamin. Ya, Ia. Adhaballahu azza wajalla jalla Pasti Allah akan hilangkan gunda-gulanaya. Wa abadala makana khutmihi farahan. Dahua akan ganti kesedihannya dengan kegembiraan. Jadi satu doa. Dia sebenarnya pelipur. Duka. Pelipur. Lara. Tapi di dalam kandungan doa ini. Sudah saya uraikan berbagai sudut. Yang bisa menghilangkan dari kesedihan dan kedukaan. Semoga Allah Subhanahu Wataala selalu memberikan kegembiraan di hati kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba berbahagia di kehidupan dunia ini. Sebelum kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu Wataala selalu menjaga kita di atas ketaatan, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan menghilangkan segala dan melindungi kita semua dari segala musibah dan malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengumpulkan kita semua di atas kebaikan, membantu kita semua di atas ketaatan, menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas keislaman dan sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam di kehidupan dunia ini, di Sakaratul maal, di alam kubur dan tak kala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah yang telah memudahkan kita berkumpul di masjid ini Dalam suasana yang baik Suasana ketahatan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua Kelak di kemudian hari di sorganya Yang penuh dengan kerimatan Ini mungkin yang bisa sampaikan Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Subhanakallahumma wabihamdik Asyidu an la ilaha illa anta Ashtagfiru wa atubi ilaih Walhamdulillahi alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh